Selamat pagi Sivitas Akademika, saya Helisa beserta tim Humas senang sekali dapat kembali menjumpai Anda di kanal YouTube Humas Universitas Cendrawasih. Pagi ini dari Gedung Auditorium Universitas Cendrawasih, kami akan menyiarkan live streaming pelaksanaan upacara wisuda Universitas Cendrawasih periode ketiga tahun 2021. Bapak dan hadirin yang kami hormati. Mohon perhatian, upacara akan segera dimulai. Untuk itu, kami mohon hadirin tidak merokok dan tidak mengaktifkan alat-alat elektronik selama berlangsungnya upacara. Upacara rapat terbuka Senat Universitas Cenderawasih dalam rangka wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana dan program diploma periode 3 tahun akademik 2020 2021 Hadirin yang kami hormati sesaat lagi prosesi senat Universitas Cendrawasih memasuki ruangan upacara hadirin di dimohon berdiri di sana, pulaku, duduk Pembukaan Rapat Terbuka Senat Universitas Jendrawasi dalam rangka wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma, oleh Ketua Senat. Yang saya hormati anggota Senat Universitas Jeneruasi Yang saya hormati Rektor Universitas Jeneruasi Yang saya hormati Sivitas Kementerian Pusat Informasi yang nah, hadir pada kesempatan ini, hadir bersama kita juga dua, dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Sumber Daya Manusia (Ketua PEDA dan juga Sekretaris Daerah dan ada mahasiswa yang Sumber Rekan-rekan pemimpinan perubahan tinggi Kalau yang hadir pada kesempatan ini Orang wisudawan wisudawati Yang hadir di tempat ini Dan juga Dan keluarga, keluarga yang mengikuti Acara ini secara Online Namun yang hadirin sekalian saya hormati, saya kasihi Perkenankan saya Atas nama Senat Universitas Jendroasi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang berkenan mengundang kami mengambil bagian dalam rapat Terbuka Senat Universitas Generasi pada hari ini ini tata upacara akademik adatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, regit. dan karena itu saya mohon perhatian dari kita semua, terutama para wisudawan, wisudawati, para yang tenang tertib mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Nah kita berdoa supaya Tuhan memimpin kita semua dalam acara wisuda ini untuk kemuliaan dan hormat bagi namanya. Dan dengan menanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Baik, saya membuka secara resmi rapat terbuka senat pada hari ini dalam rangka wisuda lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma. Universitas Generasi pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di malam berdil. Keputusan Rektor Universitas Cendrawasih Tentang wisuda lulusan program doktor Program magister Program sarjana Dan program diploma Periode 3 tahun akademik 2020-2021 Kesatu Mereka yang nomor alumni Nama nomor induk mahasiswa Penomoran ijazah nasional Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan pada program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma Universitas Candrawasi. Kedua, mereka yang dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini secara resmi dilantik sebagai lulusan Universitas Candrawasi serta diberi hak menggunakan gelar akademik.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 Rektor Universitas Cendrawasi tertanda Dr. Insinyur Apollo Stavanpo, STMT, NIP 1975 04 12 Wisudawan jenjang Strata 1 S1 1 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni A. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Yang berhak menggunakan Gelar Sarjana Pendidikan SPD 80. Megan Rizky Karim Perdana 81. Nur Aeni Delapan puluh dua, Muhammad Iqra Lajananu. Delapan puluh empat, Irma Siesti Peresti. Fitria Kristi Lumban Gaul. Delapan puluh lima, Santi Zedtikawati, 86. Sri Ratna Eka Putri Suariri, 87. Elsa Sihotang, 88. Tia Sekar Jatini Damar Pratiwi, 89. Alfia Durotin, 98. Mina Herlina, 91, Valentin Febrianti, erari 92, puluh Regina Caili tangapo sembilan puluh Sriyani, patalang sembilan Ida Delila, Moai. 95. Husnu Katina 96. Ela Novianti 97. Fajar Satitha Sari 98. Silva Kayame 99. Irma Damayanti Sembilan seratus Mary Parandan, seratus satu Santini Dian Iji, seratus dua Alifa Latasa Adi Maharani, seratus tiga Enike Wisabla, seratus empat Erna Irene Ibo 105 Juwita Kristiani Habalomi 106 Mince Tigi 107 Afifa Nur Hidayah 108 Kesia Agustina Basna 109 Marice Pigome 110 Yonece Rona Yatipai 111 Leli Wandik 112 Sarlota Yosia Benawit 113 Adela Efrasia Patipene. 114. Tertina Tabuni. 115. Alfonsina Yaboy Sembut. 116. Willem Seserai. 117. Albertina Tongrotoy. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 November 2021, Rektor Universitas Cendrawasi tertanda Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, NIP 197504242001121002 pembacaan selesai Menyanyikan himne Universitas Jendrawasih, hadirin dimohon berdiri. Hali Wisudawan, hadirin, disilakan duduk Wisudawan, silakan berdiri, masih dalam keadaan berdiri Wisudawan Pelantikan lulusan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma oleh rektor Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu, tanggal 24 November 2021, saya, Rektor Universitas Cenderawasi, di hadapan Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Cenderawasi, melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai lulusan program doktor, program magister, program sarjana